psSPP Gold ya yeah. Kita mainkan lagi Tenchu Time of the Assassin Ini Yang part 4 Oke okay. skip, skip, skip Skip Seperti biasa Kayak kencang Oke Transition Transition. Ya, part Mission Builder dan Mission Iya, Part 1, Babu Maze Part 2, Desa AKF atau AKF Village Part 3, AKF Town atau Kota AKF Dan sekarang 44, AKF City Ya Creator Adit Kavas, saya sendiri tempatnya di Castle Town atau kota di area istana. misinya sama ya, escort. Karena ini sebelumnya thumbnail di video sebelumnya kan pengawalan part 1. Dan ini adalah pengawalan part 2. Ya karena bersambung ya. Oke, kita enter let complete back. Yap. Part satu kita pakai shinogi, part 2 kita pakai Tatsumaru sumaru, part 3 kita pakai Tetsu dan ini sekarang pengawalan di istana. Kita pakai karakter utama saja ya, lain ayam Kimaru. Oke saya senangnya sih ayamnya ya. atau karakter jahat. Eh, uh, masih Tajima yang musuh di AF tahun gitu. Tapi ini kan misinya nganterin Putri Kiko, masa pakai pen penjahat ya? Oke. Okay. Kita pakai Ayami aja, oke. Okay. Saya Ayami aja. Nah, disini. intro atau opening. Welcome. Pengawalan putri keliling kota. Yeah. Escort princess around the town. Around the city. <laughs> Escort princess around the city. Oke, okay. kita are equip, Seperti biasa. Seperti biasa. Ngelut di peta. Nah, misinya dikasih dari Sekia lagi. Sekia ngasih misi di desa sama di sini kota <laughs> ekspresinya lihat <laughs> dia berkata awal kiku ke ayahnya hmm. oke okay. nah ngelut di peta kan ayam kelasnya ninja dia bisa ngambil semua equipnya atau item kalau tisu kan di part 3 nggak bisa dia oke ini gerbangnya ini pintunya nggak bisa terbuka otomatis ya ceritanya kan itu gerbang ke kota istana ini kutu kiku sini sini aman kamu kesini dulu kesini. sini sini sini sini sini putri ikut ikut sini belakang yuk sini kamu aman kalau di sini gak ada musuh yap dah hmm. jangan ikut lagi ayok ah, orang musuh di kota ini. Dekat-dekatannya, dekat-dekatan. Awas. Itu dia. Ah, assassin. Yep. temankan dulu musuh-musuhnya Oh ya saya lupa tampilan pekat hmm. cukup hati-hati ya, musuh dimana-mana guys mana dia awas oh, awas dekat eh ngapain bu Itu dia, oke. Punya ninja dengan cakar, dia kalau ninja. Oke, dua yang ada kolam, tampilannya hampir sama, sama di yang kota, ya, kota sebelumnya, Clifton atau kota ini post town. Kota yang punya kantor pos, post town. Cuman di sini saya beda dikit ya, masa sama banget. Itu dia. Itu dia guys. belakang lagi kita sisir dulu area dekat pintu berbang awasa awas, jadi awas. dia Ayah, jauh banget tiap nyata jalannya. Kabur. Yap, kehilangan jejak ya. Oh, oh di mari dia kemari guys ah tawon ini mengurang-urangi skor aja nih tawon ya nggak sih dia jadi waspada gantung aja kalau ketahuan musuh tuh. Lalu ada kolam. Ini pohonnya pohon apa ini namanya? Beda ya sama yang di Post Town. Kalau Post Town itu pohon sakura. Pohon ceri atau sakura. Bagian depan sudah diamankan. Sekarang kita apa nih? Allahu Akbar. Ah, kawan. Hati-hati. yup sak ya kalian keliling-keliling kotak, harusnya nah, itu kotak kos bedanya harusnya ini yang jadi post town ya karena kotak pos kalau yang sebelumnya post town Kastil Tom. Aduh, kaget. Nanti ikutin aja belakangnya Tom, jalan. Jangan dibunuh, mengurangi skor. Eh, jalan Mbak. Lama nih perjalanan. Duh, aduh, Ngapain ngadep sini? Coba, Duh. sudah ada mayat dua tidak habis malah ngadep cepeng ngagetin nggak tuh apa nih 30 an oh si mbak mbak ah atas, -atas aja lah Aduh, ah, main grappling hook. Wan kan. Bur. Bagus. Senok <Gus> diri. Ai. Ada ini ya. Ada bos atau lord menatap kita ya. Ayo lihat ekspresi sekiannya tuh, kaget ya. Ini berkata. Ewe. saya bikin katanya vulgar sekali ya, ya begitulah biar lucu aja. <laughs> Oke, okay. mana dia? Siuge, bosnya kan si di sini. Kecemplung ya, ini dia, bosnya. Siuge, kecemplung, nggak ada perlawanan jadinya. <laughs> Walaupun nggak ada perlawanan juga nanti saya bikin kecemplung ya, sama aja. Tadi ada anda seru, "Ah, sembako si ini kita lewat jembatan." "Aduh, saya yang bikin, saya lupa." "Posisi musuh-musuhnya ya." <laughs> pembuatan juga udah agak lama Saya kepikiran aja pengen dikontenkan Oke, turun Aduh. Nah, Oke Apa sih ini? isi nah. oh, no, no. ketahuan terus jadi kalau dia mati kan aman nunggu mati dulu bagus racunan Ini sangat gelap sekali. Ini ada taman. Nah, ini dia, oh ada musuh ada musuh dekat Lord godanya, aduh ngadep sih, kok ngadep ini renang yuk bagus kamu salah sendiri ngadep saya aduh musuh lagi sufur samurai apa assassin samurai assassin sudah ngumpet masa-masa ketahuan aja ngumpet pakai pipa lama nih masa renang-renang ya. Ya yep. sini awas awas awas. Itu dia. Eh, uh, oh. Angun serap. Yang Kemuk sini. Ini dia, lot goda. Lo nanti saya bawa ke kesini dengan selamat ya. Begini kalau ayamnya bilang begini nih. Halo Lord Goda. Nanti saya bawa Kiku ke sini dengan selamat ya, tapi aku mau mengamankan kota dulu dengan membunuh para penjahatnya. Selamat tinggal Lord Goda, sampai berjumpa lagi. <laughs> Suaranya ayam begini. Oke. Okay. Ots, oh, itu dia, itu dia mana dia? Tunggu ada tong sampah sih saya taruh, aman. Hmm. Assassin samurai. Oke, ini enggak kelihatan tuh. Oh, oh, ini ada musuh. kelihatan. Oh iya ninja. Ini teman banget masuk-masuk gang nih ninja nih. barat kita menuju sebelah timur awas Hai sama ya musuhnya timur dan barat Oke, okay, tapi kamu di gang. Oh, -oh. <tuh> waspada. Oke. Okay. Eh, ada musuh lagi tuh ninja. Cepat, lama nih gaya pak. Oh, setawan. Tunggu, kita tunggu. Kita tunggu. Nah, nyampein dia, keluar dari gang sana. Dia aduh, kuat! Itu ternyata, aduh, gelap sih. Kelihatan aja, enggak? Dia, aduh, sini dia. alah saya bawa ke air aja. Situ dia, enggak? atas, lah, atas Nah eh, gak bisa. Eh, malah lagi, eh nggak bisa, deh malah ke pohon lagi. dia ada di sini guys gang Kita tunggu dia di sini nah itu dia turun cepat berbalik. Mm. kamu nih Oke okay, udah habis kayaknya musuhnya ini ada tong sampah kecil ini ceritanya perumahan ya kalau di tengah-tengah itu pertokohan nah ini pertokohan pertokohan guci dan bangku buat nongkrong. nah ini taman kecil bedanya sama post town post town punya alun-alun sini -alun, punya taman ya di sini juga apa nih, Mbak? -mba. Nih, ini punya kolam nah, sudah aman. Kita antar kiku, ini di atas gentengnya Miar dia, hey. pain di atas genteng. Eh, hey. ini sini. Yo, sini. Kakak pelan pelan aduh. Kakak pelan-pelan kok. Aduh. Tiga mau jalan ternyata kalau kalau ada pengacau nggak mau jalan dia. Ya udah terpaksa ya. bunuh aja nggak apa-apa dapetnya jelek juga. Si racun dia. si jarum racun di tiup. hit lagi. Bagus, dah, mana? Mati di samping tong sampah. Yuk, nggak kaget nih saya. Yuh. Ayo sini kiku. Ikut kakak ayami. Sini. sulit juga bing suara perempuan ya sini walaupun banyak orang bilang suara saya kayak perempuan tapi ngedabing suara perempuan sulit ayo sini pelan-pelan ayo -pelan, ya, sini ayo sini kakak ayamnya akan mengantarkanmu kepada Goda, ya ke ayahmu sini ayo sini kita Ke jalan tengah lewati jembatan ayo lurus sedikit lagi sini cepat hidup adik kiku sini oh enggak itu Lenggak-lenggak gitu. jalannya guys Mayak ini ini Injak aja mayatnya diinjak Bagus Ini lewat kebon ya. Lewat taman sini Bagus, sedikit lagi Ayo, sedikit lagi. Sedikit lagi, ayo. Lihat, yep, ini dia. Sampai akhirnya ya. Dabbing suara ayam. <laughs> Sekia. Skin dari Sekia lagi. Lihat tuh ekspresinya senang sekarang ya. Dan dia berkata, Sekia berkata. Misi selesai. Terima kasih Ninja. Eh Ninja. Hehehe. <laughs> Oke. Okay. Lihat skornya. Ternyata buruk. Tadi banyak ketahuan orang pembunuh yang bersalah juga. Ya. S kill 300. N kill 0. Spotted minus 300. Innocent minus 50. Special minus 400, uh, 146. Total minus 196. Dan. Tug. Lagi-lagi. Tug. Ya. Tag. Tug. Atau preman skornya. sebelumnya kan. Murderer. Ya, Pembunuh. Oke. Next. Iya. Isi pengawalan putri kiku. Selesai ya. Ini part 2. Berarti part akhirnya. Selanjutnya kita akan memainkan di pes ya tuh gunung mountain pes ya Oke terima kasih sudah menonton salam AKF Adit kaudin pajin Sagittarius dan lupa subscribe sampai bertemu di video selanjutnya bye bye